Wah, ngasa lagi, lagi Jangan. buat selamat menikmati apan <laughs> <laughs> restoration kali <laughs> <laughs> kamu ya kasih mulai <laughs> ya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 Jalan, jalan, jalan, jalan, enggak huh? motor ini, oh no, eh, itu. Okay. oh, op, op, ilulah, bareng ngopo, hah, Kok motor riwe lah. Ya wis Ya. Kalau <laughs> Pak berapa berapa cinta lindan I okay. Begitu aturannya Sekarang yang mati Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan Dizinkan Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya atas nama Keluarga besar hadirin saya almarhum haji Haji Haji, haji, haji, haji, haji, haji Sulaiman mengucapkan kasih yang tidak terhingga kepada Bapak-bapak, Ibu sekalian yang telah membantu nantar sampai ke peristirahatan terakhir beliau yang tentu tidak dapat kami balas dengan materi tercari siapa terima kasih yang saya tinggalkan. Selanjutnya dalam masa hidup diaw, seandainya ada hal-hal yang pernah berkenan sekali lagi, untuk dapat dimaafkan dan ikhlaskan. <tuh> Kalau ada sanggup pau juga tolong diselesaikan kepada kami, keluarga yang ditinggalkan. InsyaAllah selama tujuh hari tahziah bisa kami selesaikan bersama. Saya ingatkan lagi yang terakhir adalah, nanti malam kita mulai bertahziah. Malam pertama sampai dengan malam ketujuh. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengundang. Mengajak bapak-bapak secara ikhlas untuk dapat sama-sama berdoa Demi lancarnya kami ini menghadap daripada Allah subhanahu wa ta'ala Menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin, Amin. Ini yang dapat kami sampaikan orang maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Desa, Pak Daisha Di rumah kediaman, Almarhum, dicugah, dicugah kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 udah no, naon naon, salang muka ganda, tak dia kau, dia, <music> .